dan berita astronomi lainnya Asteroid Vesta ini menjadi bagian dari sabuk asteroid yang terletak di antara orbit planet Mars dan planet Jupiter Asteroid Vesta ini dapat terlihat dari bumi dengan menggunakan teleskop Asteroid ini pertama kali ditemukan oleh Heinrich Wilhelm Olbert seorang astronom dari Jerman pada tanggal 29 Maret 1807 Asteroid Vesta ini adalah asteroid yang terlihat paling terang dari bumi. Bahkan dapat dilihat tanpa bantuan teleskop pada saat langit cerah dan tidak ada gangguan cuaca. Asteroid ini diberi nama Pesta seperti nama dewi kesuburan dalam mitologi Yunani. Asteroid ini ukurannya termasuk besar dibandingkan asteroid lain yang ada di sabuk asteroid. Diameternya sekitar 530 km. Bentuknya elips, hampir bulat dengan beberapa lembah di beberapa tempat. Asteroid ini ukurannya kedua terbesar oleh asteroid Ceres. Asteroid ini berputar pada sumbunya setiap 5,34 jam. Benda antariksa ini mengelilingi matahari setiap 3,63 tahun. NASA pernah meluncurkan wahana misi khusus untuk mengamati asteroid ini. Pada bulan September 2007, wahana daun diluncurkan untuk menyelidiki benda-benda antariksa yang ada di Sabuk Asteroid. Wahana daun ini menyelidiki Asteroid Vesta selama setahun sejak bulan Juli 2011. Permukaan Asteroid Vesta ini ternyata kering dan berbatu. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait Asteroid paling terang di tata surya, yaitu Asteroid Vesta.